Langkah keempat dalam menyelesaikan permasalahan program linier adalah menentukan titik pojok. Sebelum langkah keempat ini, yaitu langkah ketiga tepatnya, kita sudah menggambar daerah selesai dari kendala-kendala. Daerah selesai yang kita gambar pada langkah sebelumnya berupa segi segiempat yang memiliki titik pojok di 600,0 dan di titik 0,0. Selanjutnya, kita tentukan koordinat dua titik pojok lainnya. Titik pojok yang pertama yang akan kita cari adalah titik potong antara garis yang memiliki persamaan, min x plus 2y sama dengan 0, dan x plus y sama dengan 1200. Oleh karena itu, kita perlu menyelesaikan sistem persamaan yang memuat persamaan min x plus 2y sama dengan 0, dan X plus Y sama dengan 1200 pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan sistem ini dengan menggunakan eliminasi yaitu dengan menjumlahkan persamaan pertama dan persamaan kedua kita jumlahkan min X ditambah X 0 2Y ditambah Y sama dengan 3Y 0 ditambah 1200 sama dengan 1200 berarti kita mendapatkan 3Y sama dengan 1200 sehingga Y sama dengan 1200 per 3 yang sama dengan 400 nilai Y sama dengan 400 ini kita substitusi balik ke persamaan X plus Y sama dengan 1200 maka kita peroleh X ditambah 400 sama dengan 1200 maka X sama dengan 1200 Dikurangi 400 yang sama dengan 800. Jadi titik potong kedua garis tersebut adalah 800,400. Jadi koordinat titik pojok ini adalah 800,400. Untuk menentukan koordinat titik pojok yang kedua ini, kita bisa menggunakan cara yang serupa, yaitu kita bisa menyelesaikan sistem yang memuat persamaan x plus y sama dengan 200 dan persamaan. X-3Y sama dengan 600 Kita selesaikan bisa menggunakan eliminasi dan substitusi Dan kita dapatkan nilai X sama dengan 1050 atau 1050 dan nilai Y-nya 150 Sehingga koordinat titik pojok ini 1050,150